Mengunggah di akun Instagram pribadinya Potret bareng pengantin baru A.A.Beni dan Kak Rara Masya Allah ternyata Bapak Deddy Suherman pun Turut hadir ke acara resepsi Pernikahan A.A.Beni Mulyana Sofyan Begitu bangga Orang-orang hebat banyak yang mensupport keluarga Bunda Lesti Kejora Selain berikutnya juga Perselabati ada potret Bapak Deddy Dengan A.A.Riza dan Asila Maisa Masya Allah Mudah-mudahan Dukungan semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan Dan keluarga besar idola kita Dan kita lihat juga persahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bapak Deddy Suherman Selamat berbahagia Beni Mulyana Sofian dan Rara Semoga sakinah mawadah dan warahmat amin Dan kita lihat juga tanggapan komentar Yang diberikan oleh Reza Disitu mengatakan, see you again, Pak Diri Seherman, Masya Allah. Begitu bangga, begitu kagumnya kita kepada keluarga Lesti. Banyak orang-orang baik, orang-orang hebat yang mensupport. Luar biasa. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat nih ada potret Abang El. Dengan ekspresi muka yang lucu banget dan sangat menggemaskan, Masya Allah. Ekspresinya itulah membuat kita tentunya semangat dan bahagia. Abang L benar-benar mencuri perhatian banyak orang di acara resepsi pernikahan AAB ini. Masya Allah, luar biasa banget ya. Begitu kagum dan bangga dengan Leslar. Kemudian juga kita simak, bersahabat, ya. lain yang bikin tentunya tercandu-candu dibuat Leslar. Masya Allah, ada Abang L, ada Panda, yang foto bareng bertiga akhirnya, bersahabat ya. Kita menunggu unggahan di fitnya lesti kejora kita selalu menunggu hasil potret cute dari leslar alhamdulillah juga bersahabat ya kita mendapatkan cedukan foto bertiga antara lesti bilar dan baby l semoga rukun kembali rumah tangganya kembali bahagia sakinah mawadah warohma juga untuk rumah tangga lesti dan rizky bilar kita lihat juga persahabat ya banyak tanggapan banyak respon yang diberikan di antaranya dari akun, Abnafisa mengatakan, Masya Allah, Tabarokallah, tingkah anak tidak bisa dibohongi ya ketika anak merasa bahagia banget ceria, Begitupun hati orang tuanya, pasti juga lagi bahagia ceria, leslar jodoh tiljana, amin. Masya Allah banget ya, melihat potret ini kita juga pasnya ikut bahagia, merasakan kebahagiaan lesti dan rizky bilar. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di unggahan aichan yang mengunggah potret foto bareng abang l dan bunda lesti kejora ada ya teh yuli juga persahabat ya masya allah. Namun kita dibikin salfok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh aichan. Hello abang Nanti kalau udah besar, kita cerita ya bagaimana hebat dan menginspirasinya ibu bapakmu buat banyak orang. Masya Allah banget ya, begitu menginspirasinya Lesti Bilar untuk banyak orang. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan diantaranya dari akun 8910NF mengatakan, Jadi ingat tahu bulat, anget-anget sama sotong, katanya itu Masya Allah ingat masa lalu ya. Mudah-mudahan pokoknya Leslar selalu bahagia Kita tahtin tinggi -tahti mendoakan yang terbaik Kemudian persahabat disimak juga diunggahan Bagas Semalam mengunggah postingan video bareng Bang Boril Persahabatnya semalam ternyata Bagas itu tidak ikut Leslar Ke acara resepsi pernikahan AAB ini Bagas itu lagi main sepak bola bersama tim Marwah bersama Bang Boril Tentu